itu dua tiga, tiga, tiga lima sendok aja ya guys jangan banyak banyak hmm. bakso iganya jadi dia dilapisin bakso di dalamnya ada iganya ada lapisan baksonya lagi Zetika Wijaya, guys, kali ini aku berada di Prokima lagi di Jalan Modukoro Gelok Baru. Uh, aku menjumpai bakso. Ini bukan referensi dari siapa-siapa, tapi aku lihat sendiri. Kayaknya menarik karena dia itu ada bermacam-macam. Ada bakso tumpeng, ada bakso iga, ada bakso beranak. Pokoknya bermacam-macam. Jadi aku penasaran. Langsung aja aku mau. Pak Halo Mbak. Ini bakso apa namanya? Bakso andi gaul. Mbak. Wow, guys, ini bakso andi gaul. Sudah berapa tahun? Uh, dari punya orang tua Mbak, sudah berapa ya, tahun? Dari 95 lima Mbak. Wah, dari 95 hmm. Cabang yang keempat ini Mbak. Sudah punya empat cabang. Ini yang terkenal di sini bakso apa? Kalau di sini yang Uh, cepat habis itu bakso iga, Mbak. Baso iga, Sama tumpeng. tumpeng. Tumpeng udah habis nih kalau dia masih masih sedikit lagi lah. sedikit lagi ya. Iya. Kalau bukanya dari jam berapa? Dari jam 9, Mbak. Tutupnya jam? Jam 10. kadang jam 11 tertutupnya tutupnya lah, Mbak. Tergantung ya. Iya. tapi rata-rata sore jam 5 sudah jam tutup. tutup. Uh, keren. dari harga berapa itu, Pak? Eh, uh, yang telur 10 nih, Mbak. Ada airnya. Oh. Yang telur 10. Yang tumpang 15. Tiganya 20 beranak 15. Harga standar, Mbak. Namanya tinggal di kampung. <laughs> Rezekinya rezeki kota ya. Iya, alhamdulillah, mbak. Ini. Ya, terima kasih, Pak, Dek. Iya, Mbak. bakso iga. Uh. Sama bakso berana. Ini yang originalnya. Kuahnya memang bening banget, guys. Aku mau cicipin kuahnya dulu ya, yang orinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Jadi sama seperti kebanyakan bakso-bakso biasanya Gurih, asin Mau aku kasih saus hmm. Si kecap ya sambal satu dua tiga empat lima tuh dua tiga lima sendok aja ya guys jangan banyak-banyak cabai lagi mahal guys kita cicipin hmm, hmm. kejel kejel udah coba basok ide nya Hmm. Hmm. Enak banget guys Ada urat-uratnya di dalamnya. Kejauh-kejauh. Lembut. Hmm. Hmm. Bakso iganya. Jadi dia dilapisin bakso. Di dalamnya ada iganya, ada lapisan baksonya lagi. Ayo, kawan-kawan, sahabat-sahabat Zetika Bijaya. Yuk, yuk. Open up So you can see you Ini dagingnya lembut banget Daging juga lembut hmm. Hmm. Sambalnya bukan kaleng-kaleng Sambalnya pedas banget Walaupun hijau Hmm. Hmm, tuh, rame banget Tidak oh, ya. hmm, hmm. salah guys Pantesan cabangnya udah empat Enak banget Tiganya lembut, meresap sampai ke dalam. Hmm. dan yang penting dia nggak amis. Oh, pengen eh, hmm. ya segini cuma 20.000 guys. Ya. Bau kecil kecilnya juga enak. Paja Gerejel gerejel ini nih. Pedes banget. Walaupun cuma cabe hijau, ya Allah ngato nih cabe hijau ini cabe apa? Cabe rawit kecil-kecil kali ya, pedes banget. Terus kenyang banget, ini nggak habis Toh, cuman Rp20.000 Gila, udah murah, enak. Aduh, mengenyangkan. Gagal diet, guys. Yaudah, makasih udah ngikutin aku terus. Jangan lupa like, comment, subscribe Sampai aku pengengan ikutin IG aku Zetika Wijaya FB aku Zetika Wijaya Sampai jumpa di vlog aku berikutnya saya bye bye Jangan ragu, jangan bimbang Yang suka bakso, yang dari daerah mau Cobain aja bakso Andi Gaul